Berikut ini, ada beberapa cara mengobati kucing flu. Yang pertama, pemberian vitamin. Berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kucing. Vitamin mengandung berbagai nutrisi, yang bisa dengan cepat meningkatkan daya tahan tubuh kucing. Yang kedua, berikan madu. Madu merupakan salah satu obat alami, yang terbukti ampuh untuk mengobati kucing yang terkena flu. Berikan madu pada kucing. Dalam waktu 4 jam sekali, caranya yaitu dengan menaruh madu di dalam wadah atau campurkan dengan air minumnya. Ketiga, berikan makanan dengan kualitas baik. Untuk mempercepat proses pemulihan kucing, sebaiknya berikan makanan dengan nutrisi yang baik. Dengan kandungan makanan yang baik, maka kucing akan dengan cepat pulih dari penyakitnya. Keempat, bersihkan ingus. Saat kucing terkena flu, sebaiknya segera bersihkan ingus yang keluar dari hidung si kucing. Karena di dalam ingus mengandung banyak sekali bakteri dan kuman yang jika tidak dibersihkan bisa membuat kucing semakin parah. Kelima, jemur kucing. Saat terkena flu, menjemur kucing di pagi hari sangatlah bagus. Selain berguna untuk menghangatkan tubuh kucing, dengan berjemur juga bisa membunuh berbagai bakteri yang ada. Keenam, jangan dimandikan. Saat kucing terkena flu, sebaiknya jangan dimandikan dulu hingga kondisi kucing benar-benar sembuh. Jika tubuh kucing dirasa kotor, sebaiknya bersihkan saja dengan menggunakan kain basah. Ketujuh, jaga kebersihan kandang. Selain memberikan berbagai obat untuk si kucing, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kebersihan kandang. Dengan kondisi kandang yang selalu bersih, maka kucing akan terhindar dari berbagai virus yang bersarang di kandang. Kedelapan karantina kucing jika kamu memelihara lebih dari satu kucing di rumah maka sebaiknya lakukan karantina pada kucing yang terkena flu hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan penyakit pada kucing lain dan yang terakhir berikan waktu istirahat yang cukup sembari mengobati kucing dengan berbagai cara yang dijelaskan tadi sebaiknya berikan waktu istirahat yang cukup bagi si kucing dengan waktu istirahat yang cukup Kucing bisa dengan cepat memulihkan kondisi tubuhnya. Sampai di sini dulu penjelasan kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan info dari channel ini.